Halo guys, Hi, welcome back my youtube channel Kembali lagi sama gue disini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Kemudian gue lagi untuk bermain Gas of Olympus Main di slot 69 Dan gue mau bawa modal 56.000 rupiah guys di sini gue mau menggas gas aja di battle 800 ya. Jadi gak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga guys Di battle 800 di manual manual terlebih dahulu saja ya eh aja ya guys ya udahlah ya. gitulah guys ya <laughs> di manual dulu aja ya guys ribet ya. 800 Abis hmm, habis manual langsung nanti kita bisa pakai pola-pola lainnya ya kalau so, ya, kalian misalkan uh, punya pola-pola gacor guys atau kalian punya trik-trik supaya JP di jauh boleh banget nih langsung aja komen di bawah ini semacam lewati layar 20 untuk bednya di bed 800 Yuk mari kita gaskan-gaskan untuk di bed 800 wih anjing waduh orang tak kasih tau ungu wah wah wah, wah, wah. tidak dapat guys memang asu keempat loh waduh di bet 800 guys I, di dalam cok, kurang satu kurang satu asik sekarang gue akan di spin aja dulu spin-spin lagi Ya manual dulu aja masih di bet 800 wow mencari-mencari skater gratisan dulu aja guys ya sekarang double chestnya gue aktifin supaya lebih dapat lagi skater gratisnya ya siapa tahu lebih mudah untuk doping skater gratisnya guys lewat di layar sepulang duduk anjing anjing hmm. cakukan guys ya. minum dulu kali ya minum air apa nih minum air apa nih guys air kolom kali ya guys ya aduh goblok dan gue akan disclaimer dulu deh untuk kalian ya di sini gue akan disclaimer kembali untuk kalian di sini sama sekali gue tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain oke okay? dijadikan untuk tayangan ini seperti hiburan kalian saja ya tidak untuk ditiru apalagi dicoba-coba oke okay? Tidak untuk ditiru, Aduh, anak bak Jangan ya. tidak untuk ditiru ya guys ya Pokoknya kalau kalian tetap coba-coba main Terus kalian malami kerungkatan Atau kalian yang gak enak dialami Kalian, eh, apa, jangan nyalain gue ya karena gue tidak mengajak kalian bermain Ya guys ya uh, Kasih lagi loh dan gue tidak bertanggung jawab atas hal itu Pokoknya tidak untuk berarti rumah Jadilah penonton yang bijaksana Yang pintar dan yang cerdas Diambil sisi positif dan dibuang yang negatifnya guys Gue lanjut aja yuk di bet 2400 Untuk saldo gue ada di 98100 Waduh ini gue udah gue naikin bettingnya Kalau gak dapet juga sih Waduh Kurang ajar nih guys Gue di bet 2400 nih Nah Kuning, aduh, anak dak jal, betting lagi, betting lagi di bet. 2400 gas, tembakan lagi jerus, anjing perkalian 8 cok, uh, dapat skater gratis, yes, dapat skater gratis di bet. 2400, wow, kita lihat dulu saja untuk jerus, jerus, jerus, angkat us, nah, spin gratis masih ada sebelas lagi guys. Embak. Uy, mantap. Cincin. kuning mm -hmm, cincin, guys. Wow, sepeda masih ada lagi. Aksinya lagi perkalian 2. Embak. Anjing perkalian 6. Mhm. Mm Ijo. di. Sudah, wow, mantul. Perkalian 2, 4.000 kita Spin lagi Spin lagi kasih hijau mantap ada biru guys AC jelas-jelas kaca jebret lo mampus lo ya ada perkalian tiga guys yes yes yes ada perkalian tujuh 52.900 nice untuk spin gratis gue masih ada lima lagi guys lima lagi lima lagi Wow, nah kita pasti lihat lagi guys. Bergalian sebelas, yes ada pergalian 11 guys. Mm -hmm. Spin gratis masih ada satu lagi. Anjing cuma dapat tujuh ribu doang. Tidak ada otak guys. Well, tujuh mm -hmm. puluh ribu. Waduh langsung gaskin aja kali guys ya gaskin lagi aja di bet 2400 spin cepat lewati layar yeh i10 masih sama di bet 2400 dan kalau kalian masih aktif bermain atau kalian masih suka ya betting-betting masih suka mencari-mencari kegacoran-kegacoran guys ya kalian boleh banget langsung aja join sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar ataupun yang ada di deskripsi di dipencet di bawah ini guys Nanti kita bisa sharing-sharing mengenai seputar slotnya, oke? Okay? Mengenai seputar slotnya, guys. Nah, hijau, ungu, loh. Mm -hmm. Nah, mantap, biru. Tuh, skater lagi. anjing di bet 2400. Sekarang gue manual lagi aja, guys. Saldo gue semuanya ada, jadi gue kasihkan aja. Anjim. Kena. Kata gratis di bet 4800 langsung gue naikin dia dapat guys bet 4800 mantul asik. asik asik asik asik asik kita gaskan dulu aja mm -hmm. wow waduh spin gratis gue. yuk lagi lagi lagi nah kasih lagi wow, oh, perkaliannya ada di delapan, asik lumayan lah, perkalian delapan, guys, lumayan ada perkalian delapan, wow, wew, hmm. wew, we, we, we. lihat dulu saja, hmm. asuh, kasih dong ya elah anak gak ya? nah empat loh waduh asyuk hmm. wih lalu dapet lagi ah kan biru loh om oh, si cincin cincin goblok cincin lagi kasih tembakan lo. Wui, wui asik asik asik uh, nice. asik ada tu naik ceh asik gue mendapatkan naik guys iya yes, yes, yes. wow woi guys wow kuning loh level hmm. hehehe kita lihat lagi wih wuh sensasi yes gue mendapatkan sensasional sensasi yes, yes yes yes yes dapat sensasi guys apa rebus 50 2000 wuuuh udah apa biasa untuk kutiru udah yang gak usah ngirian guys ya. ini tidak untuk kutiru sama sekali ya guys ya hmm aku harus 54 dijadikan untuk tayangan ini atau video ini seperti hiburan kalian saja jangan lupa dukung terus untuk youtube channel gue ya dengan cara di like, di komen, di share, dan subscribe dapat sensasional, yes, sensasional, yes, yes, yes, yes, dapat sensasional, yes. 1,7 guys, mantul mantap betul, 1,80 no, langsung dari 1,8 guys Ya, saya saya juga langsung di WD aja. Salam JP, Salam WD, guys.